Yaitu dengan menggunakan obat-obatan topikal dan melalui prosedur ablasi obat topikal biasanya diperuntukkan kutil kelamin yang lunak dan tidak tumbuh menyebar. Sebaliknya, prosedur ablasi direkomendasikan pada pasien yang kutil kelaminnya tidak merespons obat topikal dan tumbuh menyebar. Selain itu, Prosedur ablasi akan dijadikan pilihan utama apabila pasien sedang hamil karena sejumlah produk obat topikal memiliki efek samping yang membahayakan janin. Pengobatan topikal adalah pengobatan dengan mengoleskan obat berbentuk salep, krim, atau cairan yang mengandung zat tertentu pada bagian yang terinfeksi dengan tujuan membunuh sel kutil atau merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Obat topikal untuk kutil kelamin berbeda dengan obat topikal yang diperuntukkan kutil biasa. Hindari menggunakan obat kutil biasa untuk kutil kelamin karena dapat makin mengiritasi area kelamin yang memiliki jaringan yang lebih lembab dan lunak serta makin menimbulkan rasa sakit. Sebaiknya temui dokter jika Anda merasakan gejala kutil kelamin, misalnya gatal, nyeri, dan panas pada area kelamin agar mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, Pengobatan kelamin. Metode pengobatan kutil kelamin terbagi menjadi dua, yaitu melalui pemberian obat-obatan topikal.